Ini, guys, cara main lato-lato, guys. Wow, keren, ya. Sini. Ini, masangnya gini. Oke, ini, masangnya gini. Habis itu? Oh, gitu, cara mainnya. Sampai kencang, gitu. Ya, keren, ya. Kakak ini aja udah mantap backgroundnya Ya kan kan? Kakak aja udah mantap backgroundnya nah, Tuh, keren. jadi bengkak tuh kenapa? Hanya dia kayak warna-warni sampai penguasa dia. Gitu aja mainnya? Ada, nanti kan belum aku naik. Oh. Oke, bisa berjalan tuh. Iya. Ya. Pokoknya belum ada masalah dia. Iya. Segera kami ombayar. Ah itu dulu mau ngambil lagi. Ah. wah gimana mantap